Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kapal pertama para sahabat ya Tentunya ada info spesial bahagia Buat kita semua para fans bahwasanya nanti malam Tentunya Leslie Kejora akan tampil kembali di acara konser Lida para sahabat ya Sebagai juri tentunya konser di grup 3 para sahabat ya Top 20 8. Wow spesial kolaborasi ini persahabat hari minggu Tepatnya hari ini persahabat ya Tanggal 9 Mei 2021 jam setengah sembilan Tentunya live di Indosiar Malam ini persahabat ya Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, tentunya saksikan di DLSC Kejora yang akan tampil di acara konser LIDA 2021. Info ini kita dapatkan langsung dari Official Adi Collection bersabat ya, tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih dari para fans ya, nih dari akun Instagram. Meli 71 itu mengatakan kaget-kaget hari ini ada adalah WKWKWK. padahal sudah semangat duluan semoga diri saya selalu biar besok dilancarkan mengejurinya, di amin tentunya unggahan ini tentunya diunggah kemarin para sahabat yang menyebabkan bahwa lesa kejuara hari minggu, tepatnya hari ini atau malam hari ini akan tampil di Indosiar dan selanjutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga dari Om Kevin ya, kita lihat aja di akun pribadinya Om Kevin di sini mengunggah sebuah postingan foto keluarga besar dari si cantik Dede Lestini. Persahabatnya terlihat tentunya keluarga Lestini kejuara sangat bahagia banget di persahabatnya, membuat kita juga semakin bahagia melihatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada keluarga Leslar. Dan dalam postingan tersebut juga Om Kevin menuliskan sebuah kalimat caption seni dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh, Dedek Leslie Kejora, Ayah Kejora, Mama Redi, Benny Mauliana Sofian, dan Redi Mulyana Semoga berkah dan mudah-mudahan Teteh, Dedek Leslie Kejora dan keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Amin ya robbal alamin. Itulah caption yang dituliskan per sahabat ya, sungguh luar biasa banget ya memang keluarga dari Dedek Leslie. Yang selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua Dan selalu memberikan inspirasi buat kita semua Dalam postingan sebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon yang sangat positif Persahabatnya dari salah satu fans nih Dari akun Ulfah Rahmaida yang berkomentar Masya Allah gadis kebanggaan keluarga Yang sebentar lagi akan menjadi Nyonya Bilar Amin Ya Allah kesayangan katanya ya Tentunya kita aminkan doa baik Kita tentunya aminkan Farsabat yang mudah-mudahan terkabul Keinginan Lesti dan Rizky Bilar Menikah Farsabat ya Makin gak sabar tentunya Mendengar dan melihat kabar baik Dan kabar bahagia dari Idola kesayangan kita Selanjutnya Persahabat ada unggahan postingan juga nih dari Bang Aril ya. Kita lihat aja. tentu Bang Aril memposting sebuah postingan foto bersama si cantik Persahabat ya ketika di konser Lida nih top 28 pertama Persahabat ya. Tentunya luar biasa banget dari Bang Aril yang selalu menjaga dada OST Persahabat ya kita semakin bangga. Mudah-mudahan Bang Aril juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam postingan masing juga tentunya Bang Aril menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan Bismillah bekerja dengan cara yang halim Wow, para sahabatnya luar biasa banget Semangat kita support, kita dukung buat karya-karya dari idola kita para sahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan Amin Ya robbal Alamin Selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah ungkapan spesial banget Ya Wow, tentunya di Bexet in sea, ketika konser Lidah X Bismillah Cinta, tentunya tanpa kita sadari momen spesial cute, tentunya baru terunggah, persahabat, ya ini akan hadir fullnya di acara Poles, atau Kepo in Lesti, persahabat, ya saksikan setiap hari Senin dan hari Kamis, tentunya Poles Kepo in Lesti akan memberikan kejutan spesial bahagia buat kita, yang matah tentunya sudah terbaru nih persahabat sahabat ya Ini ada momen spesial cute dari dedek Lesti Kejora Kalau udah melihat Lesti bilang barengan tentunya Apapun pasti diperhatikan persahabat sahabat ya Ini adalah bentuk perhatian dari Lesti Kejora ke Rizky Bilar persahabat sahabat ya aduh makin samper lihat full ini. Tentunya jangan lupa saksikan terus persahabat sahabat ya Acara Kepok in Lesti ini hanya di video.com kita lihat juga nih para sahabat, ini ada momen special cute juga ya. Wah, ternyata makin gak sabar nih. Tentunya memang benar-benar Lesti dan Rizky Bilar adalah tentunya bucin banget nih para sahabat ya. Sama-sama bucin, sama-sama membuat kita semakin bahagia dan bangga melihat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat ada momen yang membanggakan juga nih buat kita semua Tentunya kita lihat aja nih para sahabat. di sini tentunya Rizky Bilar cium tangan calon mertua ya Atau cium tangan ayah kejora ini menunjukkan bahwa Etitude Rizky Bilar sungguh luar biasa banget para ya Ini adalah contoh yang mana mencontohkan kebaikan buat kita semua para sahabat ya Aduh makin gak sabar nih tentunya melihat Lesti dan Rizky Bilar bisa tentunya melangsungkan acara pernikahan Dan tentunya pasti momen haru terlihat banget ketika sunggemat kepada dua orang tua Bersahabat ya aduh makin gak sabar makin penasaran aja bersahabat ya dan postingan tersebut dilah diunggah oleh akun Instagram Rizky yang ada di larnya. Di sini, ada sebuah kalimat Gerson yang dituliskan kali ini akan mencari tahu bagaimana persiapan Lesti Kejora menjelang dan selepas hari raya Idul Fitri, lantas bagaimana Lesti Kejora menanggapi kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan segera melangsungkan pernikahan dengan Rizky Bilar selepas lebaran kali ini temukan jawabannya di sini yuk kepoin cerita di poles kepoin Lesti tayang setiap hari Senin dan hari kamis persahabatnya jam 5 sore hanya di video.com tentunya ini pembahasannya luar biasa banget jangan sampai ketiga jangan sampai lupa tentunya persahabatnya kepoin Lesti terus nih setiap hari Senin dan hari kamis di video.com kita masih menunggu kejutan barunya, sahabat. mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik selanjutnya. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bahwa menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.